Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait Cassiopeia, yang merupakan sisa supernova yang terletak sekitar 11.000 tahun cahaya dari bumi. Cassiopeia ini telah ditangkap oleh teleskop baru kita, yaitu Teleskop James Webb. Nah, pengen tahu kan apa itu Cassiopeia?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 baru ini menggunakan data dari Mid-Infrared Instrument atau MIRI web untuk mengungkapkan Casio PA dalam cahaya baru. Di bagian luar sisa, terutama di bagian atas dan kiri, terdapat tirai dari bahan yang tampak jingga dan merah akibat pancaran debu yang hangat. Ini menandai di mana material yang terlontar dari bintang yang meledak menabrak material di sekitar bintang. Di bagian dalam cangkang terluar ini terdapat filamen berbintik-bintik berwarna merah muda cerah Bertatakan rumpun dan simpul Ini mewakili materi dari bintang itu sendiri Dan kemungkinan besar bersinar karena campuran berbagai elemen berat dan emisi debu Material bintang juga dapat dilihat sebagai gumpalan yang lebih redup di dekat bagian dalam rongga Lingkaran yang diwakili dengan warna hijau memanjang melintasi sisi kanan rongga tengah bentuk dan kerumitannya tidak terduga dan menantang untuk dipahami oleh para ilmuwan nah teman-teman pecinta astronomi begitulah penjelasan singkat terkait apa itu Chesio PIA yang merupakan sisa supernova yang terletak sekitar 11.000 tahun cahaya dari bumi selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi